Ini nggak bayar nih beneran huh? Gak gratis, gratis. Ah, Makasih <laughs> Senang banget deh Yuk. Selamat datang di channel Ulva Papa Ini saya mau membagi tips Eh bukan sih Ini saya sedang lagi di Oobong Nah katanya ini hari ini hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 Itu masuk Oobong gratis Cuma bawa KTP aja Nah ini khusus untuk warga Purbalingga tanggal 3 Mei 2019 hari Jumat ini gratis cuma hari ini gratis tuh obong masuk ke sini gratis cuma nunjukin KTP aja Nah, cuma nunjukin KTP aja buat kalian yang warga Purbalingga langsung ke obong aja ya yeah. ini saya beruntung banget warga burban ya, masuk ke obong gratis ini biasanya kalau kesini hari dari hari Senin ke hari Senin sampai hari Jumat itu bayar 25 nah untuk hari weekend kayak Sabtu Minggu itu bayarnya 30 nah, ini beruntung saya di sini gratis nggak bayar Oke, selanjutnya jangan lupa like comment dan subscribe di sini saya akan membagi kalian tempat wisata yang bagus di obong tetap di channel aku jangan di skip jangan apa. Cegidot langsung tonton aja, jangan ganti channel lain, tetapi channel saya di Ufa Papa. Let's go Cegidot! Coba enggak? Ini di Oopong loh Mas, aku boleh naik ini enggak mas? Boleh, boleh. Namanya siapa mas? David Oke yeah, David, kita kenalan ya mas ya. ya aku naik boleh? Boleh Boleh, ya kita langsung naik Let's go Hadir di Purbalingga Sebagai pionir wisata air Di Jawa Tengah Yang selalu digemari Ini warm coaster ya, apalah? Enak loh, kita coba ya. Rasanya, detik-detik kita naik. Rasanya, enak lumayan, menghibur aja. Ini, hmm, kayaknya mau nyoba-nyobain aja. Kurang cepat lah ya. <tuk> enak heka, wah, wah, enak guys? enak agen, saya nomor guys, Ayo, numpang, guys. <tuk menangkan> ini diobong, dibobong banget, aku rasanya ya? ini juga seru, enak heka, panas, ini panas, panas dong, kau berapa putaran dia ya, kira-kira kita dikasih berapa putaran guys wah enak banget aduh banggain banggain super Di Roller Coaster yang tinggi sekali Ini sekarang jam berapa ya? Jam siang guys Ini panas banget Kita habis renang naik Roller Coaster Wis ya? Wis ya yeah. Eh urung Eh mundur Kita selesai Oh ya wis yuk Mudur Wis ya? Oke okay, ini selesai guys Kita selesai-selesai uh, Kayaknya rasanya pengen muntah uh. <tuk> ini gimana ya Pinter <tuk> Makasih mas David Ini nggak bayar nih beneran nah, Gak gratis <tuk> Wah, Makasih <tuk> Senang banget deh Nah guys ini kan namanya Warm Coaster Nah untuk harganya itu 10.000 ribu Untuk 8 putaran Nah, tadi saya sudah mencoba, mencoba hmm? roll EWAM eh, coaster ini murah sih, sepuluh ribu untuk 8 putaran. Eh, hmm? mahal dia, hmm? <laughs> mahal ya, delapan ya. putaran, sepuluh ribu. Seharusnya 15 putaran, baru lima ribu. Hmm? <laughs> nah, itu ada pesawat, guys. Hmm? Yuk ke sana, gak? Di sana itu tuh pesawat. Yuk, let's go! kira-kira uh, bayarnya berapa ya naik pesawat itu ya kita langsung tanya aja Ju <laughs> oke okay. oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. nah ini ramai banget guys ramai banget itu pas tadi aku masuk juga ramai banget huh? nih huh? Oke ini pesawatnya guys, kayaknya asal ya dari bandara Yogyakarta itu kesasar kesini jatuh. Huh? <laughs> Jadi dipasang di Wobong. <laughs> Yuk kita tanyain. Ini harga tiket lima ribu. Huh? Mas maksudnya lima ribu ya? Oke. Okay. Untuk itu apa? Dia vlog? <laughs> ha, -vlog. Dua ya mas, nggak bisa dikorting mas? Huh? Uh, <laughs> Lah, no, costing lah, Mas. 5.000. Oke. Okay. 5.000 dua orang ya? Huh? Satu orang. Satu orang, satu orang 5.000. Iya, huh? kira-kira dalamnya apa ya? Murah sih ya, 5.000. Yuk. Huh? Bentar, saya mau ambil kantong oh, dulu. A few moments later. Nah, ini tiketnya guys, 5.000. Nah, penasaran kan dalamnya apa isinya? Aku juga penasaran. Let's go. Kita detik-detik masuk ke pesawat Wah, 5000 kayak gini suasana guys. Huh? Oh, panas banget guys. Ini serasa kayak naik pesawat beneran deh. Uh, ini kayaknya anu dari Jogja, anu bukan dari Jogjakarta. Huh? Ya, iya, Jogjakarta kesasar kesini guys. Huh? Nah, ini apa ya? Kira-kira di sini isinya apa huh? ya? Wah, kok ada printer? Ada komputer Lampunya enggak nyala huh? Ini lampunya mana Gelap enggak? Video. Aku gelap enggak? Huh? Aduh Yuk kita ke dalam Sepi ya guys 5000 ribu Cuma gak huh? Seharusnya kita minta yang gratis Attention Mohon Jangan ditarik Tarik aja huh? <laughs> Tarik aja hmm. Perhatian mohon jangan dipegang aku pegang huh? <laughs> ini untuk Garuda Indonesia Lion terus apa ini merpati terus KLM pesawat KLM ini dari Thailand terus black box ini yang namanya black box kotak hitam adalah sekumpulan perangkat yang digunakan dalam transportasi, hmm? huh? transportasi umumnya merujuk kepada perekam data penerbangan atau fight fight data huh? Dan perekam suara kompit dalam pesawat terbang Fungsi black box kotak hitam ini adalah untuk merekam pembicaraan antara pilot dan pemandu lalu lintas udara huh? Serta untuk mengetahui tekanan udara dan kondisi cuaca selama penerbangan Penempatan kotak hitam ini dilakukan sedemikian rupa sehingga sehingga huh? mudah ditemukan umumnya terdapat dua unit kotak hitam yang bagian pesawat depan ekor dan pesawat <gifat> ya itulah nah kita masuk ke daerah pilotnya okay. nah. guys <gifat> boleh masuk ya mbak silakan ini nih ini. ini untuk suasana pilot di depan ini untuk apa ya kurang paham ini Sa karena saya bukan pilotnya ini kayaknya huh? buat Naik, ini buat turun. Huh? Nah panas banget. Sayangnya di sini nggak ada AC, nggak ada apa-apa eh huh? Kalau pesawat beneran sih ada AC-nya. Ini kan pesawat-pesawatan yang jatuh dari angkasa huh? untuk ke wabung apaan ya? Ini apa ya? Ini apa? Ini apa? Ini karena nggak ada pemandunya, jadi saya kayak pergi huh? sendiri. Ini untuk belok kanan kiri. Oh nggak bisa. Susah Apa ini ya? Ini kira-kira apa ya? Kira-kira apa? Oh, ini untuk kayak gini. Oh iya, iya, iya, iya, iya, nggak tahu ini apa ya. Fungsinya kurang paham. Ini untuk apa? Pencet? Oh, nggak nyala. ya aku huh? oh, pesawatnya mati. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Kurang paham. Ini apa? Ini buat apa? Oh, kayaknya buat landas. Ini buat pas ini ini buat Belanda. Ini cuma itu sih yang aku tahu. Terus ada naf naf satu naf 2. Apa? Ini ini atas. Apa ini? Banyak banget menunya. Oh, ini apa ini? Kurang paham ini apa. Sayangnya di sini panas banget. Kayak lagi di oven huh? Aduh. Oh, hai, oh, hai, itu tinggi. low itu rendah, off itu mati. Huh? Ini berarti kamu off mati. <laughs> ini pencet apa ya? Kurang paham. ingat banget sih ya? Enggak ah, apa-apa. Aku kepo banget. Ini apa? Main on on off oh, ini karena mati. Saya pencet-pencet aja ya, guys. Apa ya? Uh, panasnya minta disumpit. <laughs> ini apa? Kurang paham. Oke. Okay. Nah kalian yang mau tanya-tanya langsung tanya ke pilotnya aja huh? terus eh berhubung nggak ada pilotnya atau nggak ada pemandunya jadi saya tidak tahu kurang aku huh? ini apa ini apa ini apa Maafkan aku huh? Nah Nih nih, kalau ini kita mau lanjut ke mana ya? Nah, oke okay guys, kali ini saya akan mencoba kolam koralia yang berunda, Oke, okay? kita langsung aja. Tadi aku kesana, itu gratis. Yuk, kita kesana lagi. mau mereview kalian kan kepo tentang kolam koralia yang ada busanya atau berunda, Yuk, let's go. batu aku udah nyoba tadi di sana ya sekarang aku kan udah apa udah ganti jadinya ya cuma ngeliat aja itu oke okay. ini gratis loh gratis untuk kas, untuk hari ini aja gratis nggak bayar oke huh? kita langsung lanjut ke kolam selanjutnya yang nggak bayar yang gratis untuk hari ini tanggal 3 Mei 2019 dari Jumat. Nah, itu, untuk jam operasional kolam ombak itu jam setengah 9 sampai jam 4 nah ini berhubung belum sampai jam 4 baru jam dua lah ya jam operasionalnya masih dibuka Oke kita review sini nah ini untuk kolam ombaknya guys gratis nggak bayar Oh ya yeah. Nah ini kolam ombak Sagara ini gratis nggak berbayar untuk hari ini aja untuk besoknya kayaknya berbayar <laughs> Oke okay? kita lihat aja itu banyak banget manis <laughs> banyak banget orang-orang di sini pada mandi ehmainau uh, namanya banget Rame banget ya tuh buat piland Udah tau kan? Ayo kita lanjut ke mana ya yang nggak berbayar lagi. Yang iya, oke, oh yes, di sini juga ada kolam air panas dan terapi ikan. Terus juga ada sirkuitnya ini, guys. Nah, berhubung sana masuk bayar, jadi nggak jadi ke sana. Huh? <laughs> nah, ini untuk waterboom. Oh, wabungnya, guys, aku tadi udah naik. Nah, uh, rasanya deg-deg ser pas lagi main gue ini kayak gitu, kayak jantungnya kayak mau copot. Yuk, let's go! Ini mau review ini. udah naik itu udah naik mau ke sana ah capek naik <laughs> ya untuk kalian yang kepo langsung ke wabung aja kalau yang udah ke wabung ya lagi like dong ke wabung <laughs> <laughs> yuk kita pulang selesai untuk video saya jangan lupa like comment dan subscribe share juga ya terima kasih Nah berhubung ini udah siang Aku mau pulang Ya ini udah setengah tigaan lah ya Jam tigaan Ini untuk pintu keluarnya Pintu keluar Ayo kita keluar ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Terus kunjungi juga akun pribadi aku Di Instagram Ulfas1903 Ulfga1903 Itu akun Instagram saya Ya Objek wisata air, bojok sari, ayo-ayo ke Olabong Nikmati sensasi, persona wisata air alam Hadir di Purbalingga, sebagai pionir wisata air di Jawa Tengah Ke Bisa air. Alam. Ayo, ayo ke I love you I love this